get gold guys Oreo Oreo Hi guys assalamualaikum hari ni aku nak makan aiskrim itu baru keluaran Nesley itu KitKat gold dan juga Oreo Sebelum ni KitKat ni dah ada keluar KitKat biasa. Aku tak rasa pun sebab rasa orang cakap manis. Tapi yang Gold ni aku nak cubalah rasa kot-kot. Ada rasa kayangan tu. Rasa emas. Hmm, nak rasalah. Ais krim emas macam mana? Untuk KitKat Gold ni harga dia RM4.50. Dan juga untuk Oreo. Ais krim ni. Biskut ni. RM90 sen. So far aku rasa aku tak ada lagi buat video aku makan ice cream. Kan? Sebab tadi susah. Makan satu pun tu aku habis, lagi nak makan dua. Hari kita unboxing dia guys. Sen. Dia punya teksturnya macam mana ni? Ter ambil sela dulu-dulu kalau chai simpan balik. Okay. Wow, nice Oreo. Nampak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Kita nak mula yang mana dulu Oreo? Ketak. Ini macam nampak dah nak chai. Nampak ha. Okey marilah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu lah aku boleh habiskan ketak. dak. Pakai okay, aku gig market terkeluar dia punya aiskrim tu. Tapi dia tak terlalu manis pada aku. Biskut ni mestilah tak kala crispy sebab dia dari ais dah ke dari aiskrim. Tapi tak ada, okey lah, nice lah, tak ada lah di teras semacam awak sanye. Habis. Hidap Rasa Oreo try ni Kit Kat Gold Hari kan rasa emas Macam mana rasa emas Mari kita cuba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masa apa ni? Luar ni popcorn ni Karamel Manis lah, ni hmm. manis Ada rasa susu kuat juga kan Karamel tu pun kuat Dah cair dia ni hmm, Susah, dah cair Masuk ke semua Betul Eh, habis Jujur 2 habis Wow Amazing Kalau aku nak beli lagi aku Sebab Manis sangat untuk aku Beli lain Tiba. Sibah Macam oreo ni okey lah Sedap lah Tak adalah Tak sedap Sedap Sebab dia uh, Just nice Rasa dia takde manis sangat Ni okey Rasa dia okey Tapi ni macam manis Lebih Manis sikit lah Untuk aku tapi boleh makan lah. Nampak ke? Aku boleh pergi habis. Tapi nak makan. Selalu-selalu takut. Okay. So. Combination. Ni sesedak, sesuai lah. Rasa dia. Ada susu rasa. Camel. Macam-macam rasa dia. Uh, itu je lah video aku untuk hari ni. Saja-saja nak. Sebab dah lama tak buat video kan So kita cubalah makan ais krim Yang kedua sedap je pada aku okay. Tapi kalau level manis tu Yang ni memang manis lah Dia ada rasa macam crunchy-crunchy juga dek, uh, Dekat sepihan luar Aku rasa caramel dia kot. Macam rasa jagung jagung Sebab mungkin popcorn, caramel sama kacang tu eh. Sekalipun rasa Nis tu ada rasa susu Ada lah macam-macam lah Malaysia ras rasa dia Okay, itu sahaja untuk video aku kali ni. Berapa kali dah aku ulang ni. Uh, pada yang baru singgah jangan lupa untuk subscribe. Tekan butang subscribe, okay. Dan juga tekan butang notification all to all. Supaya tidak terlepas daripada notification video-video terbaru Daripada video, channel aku walaupun aku pun malas nak upload video. Okay, dan jangan lupa untuk like video ini. Okay, bye.